Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau berbagi cara menggabungkan atau mempararel wifi indihome dengan tetangga memakai kabelan dan disambungkan ke dihubungkan ke router D-Link DIR612 -E ini nanti akan saya colokkan ke port nomor 4 karena masih kosong dan akan saya uh, sharing berbagai cara menyetting pot ini kita masukkan dulu ini ya apa kabelannya yang akan dihubungkan ke tetangga kita masukkan setelah kita masukkan kita menyetting bagian dalam bread bending namanya harus pakai password khusus kalau nggak pakai password khusus nggak akan kelihatan Bed brandingnya cuma bisa menyeting wifi, sandi wifi dan nama wifi saja. Oh ya sebelumnya sebelum kita lanjutkan tutorial ini silahkan like, subscribe dan komen dan share ya semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita langsung buka di browser HP teman-teman semuanya. Seperti video sebelumnya, kita masuk ke Chrome untuk menyetting IndiHome ini. Tekan Chrome, kita klik. Terus kita masukkan IP address untuk IndiHome FiberHome yang mau diparalelkan dengan tetangga menggunakan kabelan dan dihubungkan ke router D-Link DIR-612. IP, IP address untuk IndiHome itu 192.168 titik titik 192 ya maaf ini salah setelah kita ketik IP addressnya kita klik masuk dan hasilnya akan seperti ini ini paling atas, kita klik. Nah, kita langsung login menggunakan admin. Kita tekan admin aja, kita tekan login lagi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita diminta username dan password. Username untuk membuka, uh, membuka jalur kabelan tadi harus. Pakai password khusus. Username-nya admin dan passwordnya password khusus dari Indihome. Kita tekan dulu admin. huruf kecil ya admin terus passwordnya password khusus. Ini sudah saya tulis di deskripsi. Silahkan kawan-kawan bisa langsung mengcopy. kalau ini saya eh, simpan di catatan ini saya salin langsung kita menuju ke chrome nya lagi tadi <tuh> nah, kita tempelkan password nya kita tempelkan setelah kita tempelkan kita login nah tampilannya akan seperti ini kan ini supaya brand brandingnya itu kalau uh, bisa nampak itu kita tekan network langsung kita tekan network nah ini bagian kiri ada WLAN setting basic advanced AV control WPS kita tekan Brand setting Nah, tampilannya kan seperti ini. Ini land bending ini. Perhatikan land bending, land binding ini LAN satu biru, LAN 2 biru, LAN 3 biru dan LAN 3 masih belum centang biru. Karena LAN 1, LAN 2, LAN 3 ini sudah saya hubungkan dengan router-router lainnya, dengan tetangga juga. LAN 4 ini masih kosong, mau saya hubungkan dengan router dir 1612 atau d link kita centang saja tanpa ssid-nya juga kita centang biru setelah kita centang biru kita gulir ke bawah kita nih kita tekan apply setelah kita tekan apply nanti nah setelah kita tekan apply ini sudah kita tekan, ya. Belinya kita menuju ke rumah tetangga yang mau kita paralelkan dengan diling. Tadi kita setting untuk router dilingnya, kita menuju ke rumah tetangga router diling yang mau saya. Paralelkan dengan indium Nah ini sudah Saya paralelkan pakai kabelan Sudah colokkan Terus untuk yang penting Yang yang kita, harus kita perhatikan adalah Kita harus ingat Sandi Dan password Asername dari D-Link 612 Ya DR612 itu ada di belakang router ini untuk wifi untuk masuk wifi nya nanti untuk setting dan ini untuk username dan password admin admin ini untuk masuk roternya kita setting harus pertama kali itu harus pakai yang original masuknya langsung kita buka menunya di HP teman-teman sekalian kita buka HP Android kita langsung kita masuk ke wifi untuk mengaktifkannya nah ini sekarang sudah ke detek wifi eh, router router link kita dir612 yang kita Coba paralelkan atau kita gabungkan dengan wifi Indihome kita, Allah, kita masukkan Cui sandi kita Cepakan jaringan dulu biar nah, Good. Good. Terus kita masukkan sandi ya Sandinya itu uh, Ini sudah saya pasti Sudah saya simpan. Sandinya itu kita lihat di belakang rotor tadi ya 93842976 Itu untuk rotor sandi Deling saya Tapi teman-teman Jangan ngikut Ini ya belum tentu sama karena setiap uh, router dealing itu pasti beda bawaan kata sandi masuknya itu ini sandi wifi nya kita sambungkan masih original ini nanti kita ganti nah setelah itu kita buka chrome klik masukkan ip address ip address yang sudah kita simpan IP address nya itu di belakang router juga ini IP address nya ini kalau IP address itu sama semuanya ya. 192.168.1.0.1 eh, ini untuk IP address billing dr612 langsung kita klik uh, setelah kita klik kita masuk login ini Aja login admin atau login pasir, pasir, uh, network, kita hmm, masuk. Ya, nah, ini ya, IP address-nya ya, sudah benar, kita punggye langsung punggye kita login. Setahun, Terus kecahkan, kan. kita login Singapura, lagi. Kita nah, tunggu dulu. Kita nah tampilannya akan seperti ini kita disuruh mengisi password baru uh, apa? Pro, uh, nama wifi nya juga harus kita ganti biar ganti bobol orang ini chef nya masih warna hitam kalau belum kita setting coba kita kasih uh, untuk passwordnya ya seumpamnya kita kasih password bengkel MF nah, konfirmasi bengkel MF ini untuk password untuk masuk ke routernya bengkel MF nah, harus sama ini terus nama ssdna atau Wifi nya kita ganti ini kan masih dir bawaan deling ganti Rid? bengkel hmm? siapa bengkel mf nah. Ya. nah ini nama wifi nya sudah kita ganti terus sandinya nah. juga kita ganti karena ini masih bawaan nah. dari deling sandinya apa nah, sandi nah, ini nol semua apa, wong peladen gitu ya. nah, ini sandinya wong peladen 123 nah, ini sandi untuk masuk wifi setelah kita mengisi semuanya itu save nya akan berwarna biru untuk menyimpan kita simpan save nya kita simpan save nya kita simpan tunggu nah otomatis internet internet koneksi internet internet kita putus karena semuanya sudah kita ganti nama wifi dan password langsung kita home aja kita masuk lagi ke wifi aturan wifi nah ini sudah berganti ya tadi dir612 sekarang sudah menjadi bengkel MF Langsung kita masuk Klik bengkel MF Sandinya yang sudah kita rubah tadi Kita masukkan Sandinya tadi kalau nggak salah itu Wong Pladen Satu dua tiga Ini sandi yang sudah kita rubah ya Terus kita masuk Kita klik sambungkan Ini sudah terhubung Ya kan ya, Sudah bisa dipakai Sekarang Kita coba masuk Ke Tadi Chrome Chrome-nya tadi ya Kita masuk Coba Chrome lagi Kita klik IP address-nya titik satu titik kosong kita masuk kita pilih kayak tadi kita masuk login kita login lagi nah ini tampilan sudah terhubung internet internet connect sudah warna hijau berarti terhubung kita tinggal setting-setting setting-setting uh, untuk jarak wifi atau uh, membatasi pengguna bisa bisa masuk coba kita masuk ke uh, network ini ip address nya ini ip address tidak perlu di, eh, di setting kita coba buka release new works enable wireless tool kita pilih yang tool ini sudah otomatis 802 111 BGN ini gitu ya. kita pilih yang ini terus ini sudah benar apabila mau Uh, menyembunyikan kita tekan haid SSD ini akan hilang ini uh, nama bengkel MF itu tidak kelihatan kalau buat saya tidak usah ya. ini untuk klien ini pengguna semua kita mau maksimal berapa misalnya mau 12 orang bisa 10 orang bisa kita coba kasih 12 Terus security Ini sudah benar WPS itu Maksudnya WPS WPA 2 PSK itu Kalau kita membuat sandi WiFi itu Bisa dikasih nomor Dicampur dengan angka nah, benar Passwordnya tadi Ya uang baden 123 sudah benar semuanya kalau sudah kita play kita aplikasi ya kita tekan aplikasi tapi saya enggak nggak usah ini ini cuma untuk contoh terus ya cuma segitu aja mudah kan uh, untuk Masuk ke wifi eh, untuk menyalurkan atau menggabungkan atau memparalelkan wifi indium ke di link 612 itu sangat mudah, tidak ribet. Ya. Sampai di sini dulu perjumpaan saya. Nah, semoga bermanfaat. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.